lah kaya tadi enak restorannya dekat-dekat sini dekat lagi dekat kita akan cobain ya pastas lah cobain sama ini sama kopinya kubuk hmm. mantap ya ini baso baso ini bakso ini baso begitu kita coba lah kau enak <tuh> <tuh> Oh! <laughs> Ke emang